<laughs> oh. <want> <laughs> well, oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> It's raining on me You should pay as show No matter how far There is so much that to give Something's telling me That's me. weird! Ayo, ya, saya, mana, oh, Mas, aku pusing, aku tiga aku berwujud, beriang meriang, lagi, anak-anak sendiri, meriang, aku, aku aku berwujud, aku juta, lagi, pemasukan, sepi spin, begitu, aku melaku melaku tak Melaku rumah sakit kamu. Masak rumah sakit guru guru kenceng kan ta terempuk warung-warung ya. Ayo, nak. apa Halo ya. So, aku Aku gitar gue Aku nyora iso. Menjereni-menjereni aku nyora iso. Wis, thank you skill. Omong kok yo Lah Tak boleh. Hahaha. Tidak boleh kita itu di panasnya Iya kok assalamualaikum wassalam Jen, apa yang kamu Sudah saya ngomong dan nganggur kok jemil jemil orang ditit ya orang ditit orang ini cuiran ini cuiran dompet saya orang kok di dompet dompetnya sudah nyanyi kau orang, lihat nyanyi ke kan di sampai di rumah dan kayak pecel malang nyanyi, makan guys. Oh. <tuk> nah, <siap. Sanya>. <tuk> Masuk. Antrun. Dilgah. Namane rasa rasa coklat iki kucing susu kok nganggur kemati menemen menang menang menang menang menang menang campur menang Wae, deg deg blok. Martabek, mantep. Itu yang <laughs> macam martabek serabi. <laughs> opo, opo, opo. PS yes, melon. Nde melon. Campuran ngegal. Pas. Pas. <laughs> wow.